bios, Pak. Kangge ngadamel konten, Pak, ya teh. Oh, Iye <laughs> nggak pestisida nya, banyak. Oh, Adi ah, teh naon? Namina, Pa? Oh, ieu teh. Masuna yute. Uh, uh, legend, ya. mau buncis. Oh, buncis. Dipupuk teh seminggu sekali ya? Oh, sepuluh sakali. Oh, sepuluh dinten. Muhun. Ya? Kang gue anti hamanya banyak. <SILENCIO> Hari ya Namina Desa Naon hiya, Pak, Cimanggu. Oh nun. Hari kelurahanak? Muun, setiap budi. Oh, Mohon, Mohon Hari kecamatan ama ngamprahnya banyak. Pak Abi badai kaluhur nyandak videomu. Halo teman-teman, di depan ada gubuk yang biasa dipergunakan oleh para petani untuk istirahat Di sini adalah tanaman buci semua yang ditanam oleh para petani Kemudian di sini juga ada pohon lejet ya Mungkin di bahasa Indonesia itu pohon waluh. Teman-teman semua, kebetulan cuaca hari ini cukup cerah dan sangat bersahabat ya kita bisa lihat sendiri bagaimana langit warnanya biru Biru cerah Di pagi hari ini sangat cerah sekali Terlihat warnanya sangat biru Kita lihat bagaimana teman-teman kondisi keadaan bubuk ini. Seperti ini ya yang biasa digunakan untuk istirahat siang oleh para petani.